Berkat Pak Ganjar mengingatkan saya, saya bisa lahiran normal, sehat, lancar, kan Alhamdulillah. Pada saat Pak Ganjar datang ke sini, tinjauan banjir, terus nanya anak ke keberapa, terus periksa ke mana, ke bidan atau ke mana. Suruh jaga kehamilan, biar sehat, suruh periksa yang rutin, makan empat sehat, lima sempurna, yang teratur, nggak boleh kecapean, istirahat. Pak Ganjarnya bilang gitu. Jadi kita selalu memantau, baik dari ibu bidan maupun dari ibu-ibu kader. Kalau ada ibu hamil dari nol, itu sudah diperhatikan. Kita bekerja sama dengan ibu bidan di dalam posyandu, itu dilihat bagaimana dia janinnya bisa berkembang dengan baik dan ibunya bisa sehat. Sebelum tanggal 2 itu ketemu Pak Ganjar, saya pernah ngomong sama suami saya, pengen ketemu sama Pak Gubernur. Memang senang lihat videonya itu yang di Instagram, di TikTok, rasanya kayaknya senang loh ketemu Pak Gubernur. Alhamdulillah, besoknya itu dapat undangan, katanya Pak Gubernur ini mau berkunjung ke balai desa. Alhamdulillah, saya juga bisa ketemu rasanya senang, apalagi bisa mengobrol langsung dengan Pak Ganjar. Alhamdulillah, saya juga dapat susu hamil juga dari Pak ganjar. Pak Ganjar itu memperhatikanlah ibu-ibu yang sedang hamil disuruh makan makanan yang bergizi. Seneng, senang sekali. Tapi sebentar oh ketemunya sama Pak Ganjar nggak bisa lama-lama. Pengennya yang lama. Makanya anaknya masih ngiler-ngiler, masih ngedam Pak Ganjar.